Mantap, oke teman-teman. Hari ini kita memukbang rujak mangga, kita cari mangganya dulu, teman-teman. uh <laughs> Mana buah naga ayat? Oh, ada teman-teman di ujung buahnya. Oke, kita panjat. Leer eh. Oke, teman-teman. Uh. Banyak rang-rangnya, teman-teman. Oh. Uh. Uh. Oh, barang tidak ada, Teman, teman di ujung buahnya teman-teman Oke kita petik teman-teman ah, Mantap Buah segar banyak rang-rangnya teman-teman oke okay. sudah cukup banyak tolong teman-teman lebaran uh, uh, uh. gena teman-teman banyak semun rang-rang <tuh> oke okay, lanjut kita rujak. Oke, teman-teman. Bumbunya sudah teman -teman. siap. Saya ditemenin sama istri. Istri cuma nemenin aja, paling makan sedikit. kasihan dia nggak seneng asam teman-teman. Oke, okay. kita cuel-cuel. Oke, okay, langsung kita santap. Hmm. Okay, teman hmm, hmm. Bumbunya pedas banget teman-teman. Pedas -teman. sepi segar sih. teman-teman, asem banget, banget mangganya, hmm. Yeah. <coughs> banyak gak kupas ya semuanya. semennya, cuma dicuci aja, baru enggak asam, dia enggak terlalu asam. Kembali kita cocok. Hmm? Wow. rujak dutan gini inget zaman dulu teman-teman gak kuat istri udah gak kuat teman-teman kita yang lanjutin lanjutkan dang <tuk> aku Lanjut lomba-lomba <tuk> lomba saya oke lanjut Terakhir Terakhir teman-teman Abis Oke teman-teman Mangganya sudah habis Kita lanjutkan lagi besok Oke teman-teman Jangan lupa Bantu kami Subscribe Like and share Salam Satu alam